Kali ini kita akan melakukan input Bku pada aplikasi Arkas tahun 2022. Yang pertama kita perhatikan yaitu apakah RKS kita sudah disahkan atau belum. Jika sudah disahkan maka kita baru bisa melakukan input pada Bku. Untuk melakukan input pada Bku kita harus melakukan aktivasi Bku terlebih dahulu. Kita klik pada tombol aktivasi Bku. Kemudian kita pilih sumber dananya, yaitu dari BOS reguler. Di sini ada tombol penerimaan transfer, pengajuan hapus BKU, lalu di sebelah kanan ada kolom bulan-bulannya. Untuk melakukan aktivasi BKU, caranya mudah, kita cukup klik pada tombol bulan yang akan kita aktifasi terlebih dahulu. Kita aktifasi dahulu bulan Januari, klik pada tombolnya, kemudian kita klik yes, maka BKU pada bulan Januari sudah berhasil diaktifkan. Tetapi karena BOS tahap 1 cair pada bulan Februari, maka pada bulan Januari tidak terdapat transaksi. Oleh karena itu, kita akan tutup BKU pada bulan Januari. Caranya yaitu tinggal klik lagi tombol bulan Januari, kemudian klik OK, akan muncul pemberitahuan tutup buku. Klik OK lagi. Nah, jika sudah muncul tulisan since data berhasil, berarti pku nya sudah berhasil ditutup. Kemudian kita akan lakukan aktivasi pku pada bulan Februari di mana pada bulan februari ini post tahap pertama sudah cair kita aktifkan terlebih dahulu nah sekarang bku bulan februari sudah aktif kemudian kita lakukan penerimaan transfer kita akan klik tombol penerimaan transfer di sini tertulis tanggal transaksi dan jumlah transfernya kita sesuaikan dengan Laporan rekening kita, di mana di SD saya cair pada tanggal 16 Februari tahun 2022 sebesar 22.515.000 rupiah. Tanggal transaksinya kita rubah ke 16 Februari. Untuk nominalnya 22.515 sudah sama. Kemudian kita klik OK. Maka BOS tahap 1 sudah cair dan masuk ke pembukuan BKU kita. Kemudian barulah kita bisa melakukan input rincian dari BKU. Untuk menginput rinciannya kita klik pada buku kas umum. Kemudian kita pilih sumber dananya yaitu dari BOS reguler. Nah di sini sudah tertulis terima dana BOS tahap 1 pada tanggal 16 Februari. Nah, tapi walaupun sudah cair, kita belum bisa melakukan input SPJ-nya karena kita dianggap belum memiliki saldo atau uang tunainya. Nah, agar kita bisa melakukan input, kita lakukan dulu tarik tunai dari bank. Di sini ada tombol tarik bank. Cukup kita klik saja, kita sesuaikan dengan jumlah penarikan kita. Saya menarik pada tanggal 25 Februari sebesar 9.500.000 rupiah Kita klik tarik bank Kemudian input tanggalnya yaitu 25 Januari sebesar 9.500.000 rupiah Jika sudah sesuai, kita cukup klik OK Oke Kemudian ada notifikasi pemberitahuan. Kita klik yes saja. Nah, maka kita sudah berhasil melakukan tarik tunai dan sudah masuk dalam BKU. Kemudian selanjutnya barulah kita bisa melakukan input SPJ-nya. SPJ di sini ada SPJ tunai dan SPJ non tunai. Non tunai itu berarti seperti transaksi secara transfer. Kita akan input dulu SPJ yang tunai. Klik pada tombol SPJ. Untuk tanggal transaksinya, karena saya tadi mengambil pada tanggal 25, jadi untuk transaksinya bisa sama dengan tanggal 25 atau setelah tanggal 25. Tapi tidak boleh kurang dari tanggal 25. Karena itu tidak akan berhasil. Kemudian untuk rekeningnya, karena saya akan membeli buku alat tulis maka ke rekeningnya yaitu kegiatan kantor alat tulis kantor kemudian untuk kegiatannya pilih yang pengadaan sarana prasarana nah ini adalah tampilan dari input spj notanya ada nama toko alamat nomor telepon npwp dan lain sebagainya di sini saya akan membeli buku kuarto dan buku harian guru Kemudian, kita input nama tokonya dulu. Untuk alamatnya, saya menuliskan nama kecamatannya saja, dan di sini yang wajib diisi yaitu nomor telepon atau nomor handphone. Kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu ada tanggal nota Jadi tanggal nota itu tanggal ketika kita melakukan pembelian barang Untuk buku kuarto dan buku harian guru saya anggarkan bulan Januari Dan saya beli pada tanggal 4 Januari Jadi di tanggal nota kita isikan 4 Januari Jika sudah maka kita klik ok saja Nah, karena disini nominalnya cuma 340, jadi tidak menggunakan pajak. Kita hilangkan centangnya dengan mengklik pada kotak atau tulisannya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka untuk alat tulis tadi sudah berhasil masuk ke BKU. Kemudian kita juga bisa mengecek pada buku kas tunai dan buku pembantu banknya Di buku kas tunai kita bisa melihat juga sisa saldo tunai yang kita pegang Kemudian untuk SPJ non tunainya kita coba buka dulu Isinya hampir sama dengan SPJ tunai tadi Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian.